ketok keman muni aku ditedir ora ana iki kiai ora putune kaji nabi malah enak anak kita kiai berat putune nabi tanggung berat apa wis berso kira bakat malah ra malah enak to yo sing malah enak kan arek hormat sampe para putune nabi utawa anak kiai kan malah enak wong hormat yo ibadah jadi dihormati nek kuat malah mari ucup mari som malah enak kan? justru kita punya kekurangan dan tidak ada yang takdir sing dia yang sempurna misalkan dia yang nasabai sempurna dia yang tidak ada dia yang tidak saya dia yang tidak ada kita misalnya anak ibadika anak umrah tapi sholat malah unik tuh. itu orang anak umrah sholat ada di sholat ada yang mau ada sing ape, mau masyarakat-masyarakat tapi unik kue. Kamu nah, itu kan penting Pokoknya awakmu apapun yang terjadi bu saya. Eleng Nafsuka <tuh> mati ya mana kendaraan nafsuka mati ya awak miu Misalnya Tangan singkulodamel suju. Damel dan bahkan farji sekalipun iku sing dadi ana kuwe taksir rasulillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dene Nabi taraka hutana salu takataru fa ini baen dipuntem. Yen nang nikah nang dhe anak ta iso ya akeh ati ku bangga nang umatku wae. Mana demane keta tafsirina iso ya sing akeh. Perkara ini zaman akhiru kadang wong ra siap anahe akeh. Iku ya ora kro karuhan. Dene waktune iso ya akeh biasa menjadi kebanggaannya kan juga cowok kan terus ngidalan-idalan nih jago lampu wah itu repot lengen-lengen jadi kita ini punya nafsu dan nafsu ini alat kita masuk